Nama Farida Pasa memang lekat dengan peran Mak Lampir, merupakan tokoh yang diperankan Farida di serial Misteri Gunung Merapi. Sampai hari ini, Farida Pasa tak tergantikan sebagai Mak Lampir. Kini, hampir 20 tahun berlalu, para penikmat layar kaca sudah jarang melihat akting Mak Lampir yang diperankan oleh Farida Pasa. Kabar sang Mak Lampir tak jarang membuat penasaran para penggemarnya. Diketahui, Farida Pasa kini telah berusia 67 tahun. Meski tak lagi muda dan terlihat wirawiri di layar kaca, tokoh antagonis di sinetron misteri Gunung Merapi ini masih saja cantik dan awet muda. Penasaran seperti apa kabar dan penampilan pemeran maklampir ini? Berikut beberapa potret Farida Pasha yang berhasil kami rangkum dari akun Instagram sang anak dan cucunya. Meski saat menjadi mak maklampir wajahnya begitu mengerikan, namun kalau melihat wajah Farida saat ini kamu pasti pangling. Di usianya yang sudah menginjak kepala enam, Farida tetap mampu menjaga penampilannya tetap cantik dan anggun. Seperti yang satu ini, Farida menyempatkan waktu luangnya untuk berjalan-jalan bersama sang cucu. Gaya kerudung Farida ini selalu menjadi ciri khasnya dalam setiap kesempatan. Meski sudah berusia lanjut, Farida ternyata tetap eksis berkumpul dengan teman sebayanya. Seperti yang satu ini nih, nenek si cantik Ivi Alisa tengah menikmati makan malam bersama teman-temannya. Penampilan Farida tak kalah menarik dengan beberapa temannya yang juga stylish. Tak lagi sibuk berakting, Farida memilih berkumpul dengan keluarga. Dikelilingi anak dan cucu membuat wanita asal Tasikmalaya ini begitu dicintai. Di masa tuanya Farida Pasa tampak bahagia dipenuhi cinta dari keluarga. Tak sedikit warganet yang menitip salam rindu melihat akting Farida pasar. Nah, itulah beberapa potret terbaru Farida pasar pemeran Mak Lampir di serial Misteri Gunung Merapi. Sehat dan bahagia selalu sang legendaris.